Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Selamat datang kembali di youtube channel saya Candil Kode Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan trik ke eh, gratisan Buat kalian khusus para subscriber dari youtube channel candil kode oke okay, langsung saja disimak videonya sampai akhir jangan di skip oke okay. <tuh> tutorial ini saya khususkan buat kalian yang suka Facebook ya seperti promosi dagangan promosi link afiliasi kayak shopee tiktok yang nyediain afiliasi yang sedang ramai saat ini di dunia internet nah syarat yang pertama itu kalian harus punya facebook ya ini facebooknya terus triknya apa sih sih jadi Uh, buat kalian yang mau Ningkatin uh, Pengunjung ya Pengunjung di facebook Kayak gini nih Ini salah satu uh, Fans Jadi jangkauannya lebih luas dengan cara promosi gratis ya, tanpa bayar. <tuh> nah, jadi Facebook itu ngadain fitur tag semua orang eh, anggota grup ya, seperti <tuh> ini, namun di sini saya infokan lagi bahwa tidak semua halaman atau profil support eh, trik ini ya jadi kalian boleh coba di halaman kalian yang kalian bikin nah di sini ada fitur tag edit semua orang jadi semua anggota yang ada di grup itu akan mendapatkan notifikasi ya. Nah, Terus yang terpenting kalian harus jadi, bukan kalian sih, anda berarti. Harus jadi admin dari grup anda sendiri ya. Baru kalian bisa tag semua anggota yang ada di grup seperti ini. Nah. ini kalian bisa cek di grup anda nah. jadi interaksi postingan akan lebih sering dilihat oleh orang berarti ya nah gitu buat kalian yang belum punya grup facebook mendingan kalian bikin dulu grupnya lalu riset dulu sesuai eh, keinginan diri sendiri ya ini cocoknya di nice konten apa gitu kalau di grup orang lain kalian gak bakalan eh, bisa ngetag semua orang ya kecuali admin nah, gak bakalan muncul fitur add semua orang ini bisa kalian jalankan di <kuh> Facebook lite atau di Facebook seluler juga bisa ya yang penting kalian harus jadi admin dari grup tersebut Seperti yang sudah saya Lakukan Ini contohnya ya Dijangkau jadi lebih banyak Interaksi jadi lebih Aktif lah Mungkin cukup sekian dulu triknya Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh